cek cek cek balik lagi bersama spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita bawa mulai 84000 saja kita akan mencari slot gacor hari ini khususnya slot gacor Olympus hari ini ya sebenarnya biasa kita main di bed 1200 dulu double check aktif kita coba hmm, manual dulu aja ya seluruh lima kali saja kita coba cari cari momen-momen yang pas kita langsung geser aja kita pick 20 kali ya seluruh yang pertama kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku sih itu slot tergacor tersolid, santai aja ke dunia akhirat. Di sini berapa berapapun pasti fair luas, Bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real 24 jam. Per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri pastinya ya, Bosku ya. Langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen ya bosku. Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya situs lo tergacor tersolid seantero jagad dunia aja ya bosku. Yuk langsung gaskan saja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Back to the game ya yes ya ha kita tadi di 20 quick belum ada tanda tanda ke kegacor kegacoran mantap ini tapi saldo masih awet biasanya ada satu-satu momen yang bikin meledak gore gitu loh kali 50 boleh kali 500 boleh kali 100 boleh free spin isi daging pun boleh syukur syukur maksudnya dua lagi turunin dong Aduh ini ini, ini, ini. kasih dong kasih dong masa gak sih atas kuning boleh kali satu lagi Aduh lumayan nih slow spin pertama di bet 1200 ya bet-bet tipis-tipis dulu aja kita cari profit profit tipsi tipsi dulu aja ya seperti ya yuk, yuk kasih dong tur biru muduh lumayan yuk kuning boleh biru boleh waduh yuk gendangnya dong sekalian hijau dulu hijau dulu kasih atau ungu boleh ah lagi dong petirnya hmm, petirnya lagi dong petirnya kasih lagi dong enggak mau anjir 5.000 kali dua lumayan lah ya seluruh ya masih sisa banyak spin juga kuning boleh pecahin dulu kuning pecahin dong kuning pecahin dulu yong biru dulu biru jadi hmm, susah nih petirnya susah nih anjir anjir dah kuning boleh pecah hmm. biru biru biru door hijau jadi yuk atas gendang kasih petir lumayan lah ya slow ya pun merah dulu dong kasih merah kasih dong sayang-sayang sayang. gelas tidak jadi pecah ya slow lumayan tujuh kali sepuluh tujuh ribu lah ya seluruh tipis-tipis dulu aja lah ya habis ini kita bet barber. Uh. ini kita tipis-tipis dulu aja kasih dong petir hmm. yuk atas gelas kasih petir belum mau anjir hai dong us kasih dong mantap yuk biru jadi dong biru jadi dong biru jadi lumayan kuning boleh ijo dulu waduh nanggung nanggung nanggung nanggung sambal udah 12 masih sisa tujuh kali lagi Terus kasih dong yang manis-manis yuk merah dulu boleh aduh nunggung nanggung nanggung semua sambal 14 bisa masih tujuh kali lagi tenang tetap tenang kuasai dulu kuasai kuasai yuk, tinggal segera kita cari momen-momen jb-nya nah hmm, kotak orang dua anjir kasih dong manis ya yang manis yang mantap-mantap yang gurih-gurih pastinya Bro yuk atas ah, bintang kasih petir lagi hijau mm, merah atau ungu sih Aduh, enggak mau gizang anjir anjir semain tambah 19 masih sisa tiga kali lagi suruh aduk ungu dulu boleh hijau boleh satu belum jadinya Hai satu lagi belakang nah, Hai jadi boleh merah dari kurang satu ternyata. tapi lumayan sudah 194000 Aduh kita langsung naik betkah iya dong 2400 kita langsung gaskan saja ke turutnya seluruh 20 kali Nah, yang pertanyaan kita main di mana Kita main di RZB 8.000 posku itu selalu tergajul tersolisasi dan roja ke dunia akhirat. Di sini WD Procom pasti di PR bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri. Yo posku, yo langsung gaskan saja ke RZB 8.000 untuk link situs gacor yang ada di pin komen ya bosku ya langsung gaskan saja cocok-cocok manja di RTP 8000 pastinya situs slot tergacor tersolid saat teruja dunia herat back to the game ya slot ya oh ya buat semua teman-teman semua bisa dipantul oleh komen subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu kalau iotong spin tersedia pola slot gacor hari ini pola slot hari ini Pola slot gacor Olympus hari ini. Pola slot Olympus hari ini. Slot gacor Olympus hari ini. Slot gacor hari ini. Slot hari ini. Slot gacor hari ini. Slot gacor Olympus hari ini. Slot Olympus hari ini. Info slot gacor hari ini. Info slot hari ini. Info slot gacor Olympus hari ini. Info slot gacor get off Olympus hari ini. Info slot hari ini. Terus rtp slot gacor hari ini rtp slot hari ini rtp slot gacor limpus hari ini rtp slot gacor hari, hari ini rtp slot hari ini Hah ya kasih ya manis-manis kasih mantap-mantap ya, kasih yang guri-guri birunya konekin boleh hijau Ayo terus hmm. kasih dong yang mantap-mantap gitu loh pentingnya buat kalian semua yuk dibantu share-share nya biar teman-teman kalian juga tahu kalau slot gacor hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pastinya hanya di potong spins yuk langsung gaskan saja dibantu share-share ke Facebook juga boleh ke grup WA juga boleh ke grup tele juga boleh ke pun juga boleh seluruh yang penting jangan ke mabes pastinya yuk hijau wonekin ini mantap ya gelasnya dong gelasnya kasih dong gelasnya kasih mantap ya atas kuning kasih petir lagi anaknya aduh dududududududu sayangnya seribu sayang mainlah ya soli50.000 ribu anjir susah kali jp anjir digeser lagi kita main bed dong kita langsung spin 20 kali saja yo, kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap ya kasih fries bin berisi daging dong uh. kasih dong off. belum ada yang pecah-pecah mantap belum ada petir-petir hebat anjir fries dong aduh dong kasih dong dua lagi toh anjir dua lagi turunin dong aduh tuh terus Aduh ini satu kali lagi itu sekitar belum juga mau turun anjir lah lumayan free spin divet 4800 nih semoga ini tanda-tanda JP kita ya slow ya hududududududu yuk biru konekin dulu biru konekin uduu tambahan free spinin. biru dulu konek anjir Aduh sayang seribu sayang enggak datang tanda tanda petir susah ini di mana cok pemain taman free spinnya selalu ya semangat ya lumayan lah 20 spin semoga jadi bola-bola director hijau dulu konek mantap lagi dong aduh aduh aduh aduh aduh aduh doang lagi dong ayo kekuatan 20 kali setin biru jadi biru jadi hmm, dong jadi dong dong jadi dong aduh kurang kurang kurang belum ada petir yang konek ya slot baru petir galetiga duang yang konek biru konek dulu biru konek ungu kasih dong ungu kasih dong ungu kasih mantap yuk atasnya kasih petir ya lumayan lah ya kaldu-kaldu dulu ijo dong kasih dong aduh sayang seribu sayang sebetulnya kambel perkaliannya baru dikit seluruh betul 5 hmm, nggak ada yang konek anjir dah jadi yuk ungu jadi dong mau jadi kuning boleh biru boleh kuning boleh biru dulu ternyata yuk jelasnya jadi dong jelasnya atas jelas kasih petir dong mantap main layu 16.000 kali 7 115 lumayan lumayan lumayan yuk kasih profit profit manis dong belum mau connect lagi lah udah lumayan 9000 lagi dong merahnya Aduh semuanya 9 lah 9 layak pil kita pelan pelan naikin saldo ini seluruh kuning hijau dulu boleh hijau dulu hijau kuning jadi dong kuning jadi hmm, mantap nih petirnya dimana petirnya dimana mana kasih petir anjir malah sekitar dua biji mantap hijau jadi dong hijau jadi aduh ungu kuning dulu seharusnya untuk kuningnya jadiin dulu kuningnya jadi dulu mantap atas kuning kasih petir lumayan kali lima ya seluruh lagi dong lagi dong uh Uduh 22 kali 14 lumayan slow 300.000 kita profit-profit ini kita langsung kalau profit langsung atau WD kan saja ya seluruh ya seperti biasa kita pemain modal receh kita pemain pemburu profit selalu utamakan WD di atas segalanya suruh suruh hidung genepin menyampe sejuta dong bisa dong bisa dong masa nggak bisa sih ayo lagi Dor. aduh, main no. atas gelas kasih lagi dong, Dor. aduh, tambah udah lumayan, sayang seribu sayang ini pecahnya nanggung nangung semua ini, ayo dong kasih pecah 30.000 40.000 50.000 empat no. aduh hijau, merah nih bisa nih merah nih, merah jadi oh, kuning ikut dong, kuning ikut dong, kuning ikut tanjir, 7.000 kali 35 lima loh, hand ayo ratusan aja, kita wd di atas sejuta ini sepertinya waduh itu fix service ini kelar spin ini kita langsung auto kabur saja ya sur. karena kesempatan WD enggak datang buat kedua kalinya jadi manfaatkan kesempatan WD sebaik-baiknya ya sur. Ini ya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di-like, comment, subscribe-nya. Share-share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian juga tahu pola slot Olympus hari ini intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye seluruh salam jackpot